Di rumah saja. Aku sangat senang diperbolehkan bermain game, tapi tidak boleh lama, hanya satu jam sehari. Kalau aku melanggarnya, aku mesti dimarahi ayah. Tak apa-apa, yang penting aku bisa mengurangi kejenuhanku. Sudah dua bulan aku di rumah saja, karena sedang terjadi kekacauan virus corona di seluruh dunia. Beginilah aktivitasku selama di rumah saja. Saat siang tiba, aku disuruh ibuku untuk mengaku dan jemur dan padang mencuci piring. Setelah aku membantu ibu, aku boleh bermain game. Ketika aku sedang bermain game, tak terasa sudah lewat dari satu jam. Dan, ya, game sudah terdengar suara ayah. Bentar lagi ya, jawabku. Jangan banyak alasan. Ayah mendekatiku. Mana HP-nya? Bentar lagi ya, please. Besok bisa main game lagi. Bentar lagi ya. Bentar lagi lah ya. Mana HP-nya? Kenapa sih aku nggak boleh nge-game? Kan aku nyari kesenangan. Kan bosan di rumah terus mendengar game. keesokan harinya masih pukul 6 tiba-tiba ayah menyuruhku dan adikku untuk mandi ini tidak seperti biasanya mulai hari ini kamu dan adik akan sekolah kata ayah kan masih libur ya kataku sekolah di rumah Jawab ayah, setelah mandi dan sarapan, aku dan adik suruh ke, ke ruang tengah. Di sanalah ayah seolah-olah berperan menjadi guru kami. Pagi pukul 7 sampai pukul 10, aku, aku dan adik melakukan kegiatan belajar bersama. Puh. Biasanya setelah kami berdoa bersama, ayah menyuruhku membaca buku dan merekamnya. Cari buku yang kamu suka. Baca sambil direkam pakai HP ayah. Suruh ayah. Buku apa ya? Terserah, ada banyak buku di rak. Laskar Pelangi misalnya. Kayaknya cocok untukmu. Kata, aku tak berani membantah. Dan akhirnya aku pilih sebuah buku. Begitulah ayah selalu menyuruhku membaca dan membaca. Tapi lama-lama aku mulai menyukainya. Terlebih, buku yang ayah pilihkan selalu bagus. Puluhan jenis kupu-kupu, belalang sembah, bunglon, lintah, jamur telur, belacun, kumbang, capung, ulat bulu, dan ulat daun saling berebut tempat. Selesai membaca, aku disuruh belajar bahasa Inggris dan matematika, sementara adik berlatih membaca, menulis, mewarnai, dan belajar perhitung Setelah kegiatan belajar bersama di rumah itu selesai, aku baru diperbolehkan main game. Itu pun cuma satu jam. Hmm. Tak apa-apa. Yang daripada tidak sama sekali. Aku kangen sekolah. Kangen dengan teman-teman. Semoga Virus Corona segera pergi dan kita bisa hidup normal lagi.